Tapi. kuy naksanin dulu nah mangkat karaoke nang sampai pada iso, plus sekolah karaoke nang, yes, pada Yes, aku tanggul sepedaik daripada kumotor ke penangan anak cucuku tenang ini, aja, narau ke Bane kempas, sangat senang kalau bane kempas disiainya like. Hah? Tentang tambahnya ngembisinya nganaknya Nanti terang, nyesis, nganak, like. kompo Eh, yes, bane kempas, budal karaukinan Ini lanjutannya, bane ngopi itu tinggi ya? ngopi gabut lagi Eh ngopi, ngopang, ngopang, ngopang, semuanya ya cek cek nongso lagi mau kei kelakuan aku karaoke. ini sih, apa mending mending apa? makan nih, udah lupa langsung cek lokasi. ini apa punya? loh es, begini banyak utul karena mau mangkat ke botor ya genti banyak utul. lo, adalahlah tenanto. enak Ucol Dewi nunggu nunggu Coba ngopi ya dan nyanyi kalo, kalo, kera, kera, kera. Eh? Eh? malam. Yang tak ngomong, Oh, enggak, enggak? Iya. Sebelum ini, ada orang yang ngarep, kan? Masak cem, Iya, iya. Iya, enggak, enggak Suruh, kayak Tidak sih ya? Jom, Murah atau neng? Murah nih, aku malah. Saya, gue kena sih, gendah nih, penak. Kita neng, Ini jodoh, saya kayak ayu ayu mas udah <gib eligibility> ada ngedyong wow. <gunllen> ini <notified> Duh, iye sih, semangkat kora sih, Masa lah. Ma huh? <tuk> <tuk> bani Kok, warung ngono, ko. oh. Nggak, Jitok, nye. Jitok, nye. Ikon, kono kok? Enggak, um, Dake ya, pengi pengi, setengah siji pengi, ya nah. kok setep neko ini maku, lo biasanya gua motor neko nggopek, ora konan kecunai, melawi maku, nggopek, tapi aku, kecuitanai, ya nih setep neko neko wara maku ne, aku kego peti ya, ya ah, tak ya. koceng ko, tak koceng harap, ya. harap, harap, harap ya, lagi ya, tiang ya, ya. nah, nah, kekong, kalau setep neng cunai kekong, tak motor, tak kong kekong kekong kekong kekong kekong lah nah, ya saya tidak Pak Pada esok saya ada itu ras ya aman aman Nah, kayak Nah, terus kok tangannya? Kondisikan, ya apa nah, nah, nah, nah. nah, ya. penting nah, nah. nah. nah, aman. Tukhannya tenang loh, ya. ya. ya tenang aman. Aman. Aman langsung ae Oke. Okay. Okay. Langsung gas ya. Lah, hmm. itu pelanggar <laughs>